Mesin diesel adalah mesin pembakaran dalam karena cara penyalaan bahan bakarnya dilakukan dengan menyemprotkan bahan bakar ke dalam udara yang bertekanan dan bertemperatur tinggi sebagai akibat dari proses kompresi. Ada beberapa hal yang mempengaruhi kinerja mesin diesel, antara lain besarnya perbandingan kompresi. Kekurangan dari mesin diesel, mesin diesel dianggap memiliki banyak kerugian seperti asap knalpot yang tebal dan suara mesin yang berisik. Di Indonesia sendiri Mesin diesel tak banyak dilirik oleh masyarakat. Sebagian besar orang memilih mesin bensin, karena harganya yang lebih terjangkau. Mesin diesel lebih efisien dan irit BBM. Salah satu karakter diesel yang menjadi kelebihannya adalah, efisiensi dan irit BBM. Cara kerja mesin diesel yang menggunakan kompresi sangat tinggi, membuat bahan bakar akan terbakar lebih sempurna di ruang bakar. Efeknya, Selain performa lebih baik, namun juga irit bahan bakar. Kenapa mesin diesel lebih tangguh? Mobil bermesin diesel lebih mengarah ke karakter mesin yang tangguh, karena dirancang untuk menghasilkan torsi tinggi pada RPM rendah, sehingga cocok digunakan untuk mengangkut beban berat, atau digunakan untuk menaklukkan track off -road. Apakah mobil diesel boros? Menurutnya, mobil mesin diesel memang lebih irit dibandingkan dengan mesin bensin, hal ini disebabkan oleh dua hal. Pertama karena mesin diesel memakai kompresi yang sangat tinggi. Sehingga, power yang dihasilkan juga lebih besar per cc bahan bakar. Kemudian, penyebab yang kedua, yakni, kandungan kalori pada bahan bakar jenis solar juga lebih besar dibandingkan jenis bensin. Sehingga, per liter solar akan mampu menghasilkan tenaga yang lebih besar. Inilah yang membuat mesin solar menjadi lebih irit dibandingkan dengan mesin bensin. Lalu, kerugian dari mesin diesel yaitu, tekanan pembakaran maksimum yang terjadi pada mesin diesel akan dua kali lebih besar dibandingkan dengan mesin bensin, sehingga suara dan getaran yang ditimbulkan oleh mesin diesel akan lebih besar. Sedangkan, keuntungan mesin diesel yaitu, mesin diesel memiliki struk mesin yang besar sehingga putaran mesinnya lebih lambat. Bahan bakar diesel juga memiliki energi yang lebih tinggi per molekul dibandingkan dengan bensin. Karena itu, mesin diesel bisa mendapatkan konsumsi bahan bakar yang lebih irit dibandingkan mesin bensin dengan spesifikasi serupa. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bisa berguna dan bermanfaat buat semua. Terima kasih.